Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik ini informasi kawan ya Informasi lanjutan Terkait kolonel Purnayurawan Waras yang diserang oleh OTK Nah ini ternyata Leknan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munarno sudah turun tangan Nah, coba saya uh, sampaikan dulu seperti apa turun tangannya dan coba saya akan sampaikan profil uh, San Jenderal ini eh, San Jenderal kawan. Okay. Ketua Forum Purnayorawan Perjuangan Indonesia atau FPP Kolonel Purnayorawan Sugeng Waras mengalami penyerangan yang berujung penusukan ya pada hari Kamis 29 Desember 2022 lalu. Dari insiden tersebut, Kolonel Purnayrawan Sugeng Waras mengalami luka tusuk di uh, kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri. Ketua Umum Persatuan Purnayrawan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Purnayrawan Doni Monardo mengecam pelaku penusukan dan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas serangan itu. Dalam keterangan resmi, usai mengetahui peristiwa itu, Letjen TNI Purnayorawan Doni langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Suntana. Menurutnya, Irjen Polisi Suntana meres pencepat laporan itu dan langsung melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut. Semua kasusnya segera terungkap, ujar Letjen TNI Purnayorawan Doni Munardo pada Kamis 29 Desember 2022. Kasus penusukan ini bermula saat Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dalam perjalanan pulang usai menghadiri pertemuan di alam wisata Cimahi diketahui bahwa Kolonel Purnawirawan Sugeng meninggalkan tempat itu pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Di perjalanan pulang polaku tiba-tiba memecahkan kaca belakang mobil Honda Jazz yang dikendarainya. Atas kejadian itu, Kolonel Purnai Sugen pun turun dari mobil. Sesaat dirinya turun dari kendaraan, pelaku langsung menusukkan senjata tajam ke arah kedua kaki korban dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tak lama dari kejadian itu diketahui bahwa seorang warga yang melintas di TKP melihat Kolonel Purnai Sugen tersungkur dan berlumuran darah. Kolonel Pernayrawan Sukeng akhirnya dilarikan ke rumah sakit Cibabat, Kota Cimahi untuk mendapatkan pertolongan. Dari insiden tersebut, Kolonel Pernayrawan Sugeng mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih mengusut motif kejahatan tersebut. Soal proses penyelidikan, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Dan memeriksa sejumlah saksi. Terhadap korban, kami belum bisa mengambil keterangan karena beliau kondisinya masih dalam perawatan, ujar Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Suntana. Insya Allah dalam terdekat segera kami ungkap pelakunya, lanjut Kapolda Jawa Barat. Tak hanya meminta bantuan Polda Jawa Barat, Letnan Jenderal TNI Purna Irwando Monardo turut meminta bantuan. Sekjen PPAD Komarudin Simanjuntak untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar melalui unit Samapta Polres Cimahi untuk membantu pengawalan proses pemindahan pasien dari Rumah Sakit Cibabak ke Rumah Sakit Dustira Cimahi atau Rumah Sakit TNI. Nah, lanjut kawan, siapakah sosok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munardo ini? Beliau lahir ya lahir tanggal 10 Mei 1963. Ya. Jadi beliau ini lahir tahun 1963. Beliau lulus Akmil 1985 dan berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan kemilitan terakhir adalah Jenderal Bintang 3, Sesjen Wantanas. Sejak Februari 2022, Legend Purnairawan Doni menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Purnairawan TNI Angkatan Darat atau PPAD periode 2021-2026. Nah, ya, Pak Doni lahir di Cimahi, Jawa Barat. Ya. Di, di Jawa Barat perempatan langsung per, penempatan pertama langsung masuk ke komando pasukan khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998 selama di Kopassus beliau ditugaskan ke timur-timur Aceh dan daerah, daerah lainnya ya kan kemudian Uh, ditarik kembali menjadi pas pampres hingga tahun 2004 Lalu mengikuti pelatihan counter terorisme yang dilaksanakan di Korea Selatan Dan seterusnya dan seterusnya kawannya Setelah dari Makassar, di dipermosikan menjadi komandan grup A pas pampres Nah selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia Ya, ia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia. Nah, itu kawan. Nah, ya, inilah Pak Don ya. Kemudian Lemhanas. Jadi lama di Kopassus, kawan ya Di Kopassus. Terakhir jabatan di pemerintahan adalah Kepala BMPB. Setelah menjadi... Sistem wanita dan sebelumnya adalah Pangdam Tiga Siliwangi, Jawa Barat, yaitu 2017-2018. Nah, ini informasinya kawan, terkait uh, letnan jenderal TNI Doni Purnayurawan yang turun tangan, uh, karena ini sangat serius, mas masalahnya kan nah, sangat serius. Nah, kalau kita lihat foto yang dibawa di situ ada perwakilan dari PPAD menyerahkan tali ASI kepada Kolonel Purnairawan Sugeng Waras yang sekarang masih di dalam rumah sakit. Nah, semoga pelakunya ini segera tertangkap kawan dan bisa diinterogasi. Mudah-mudahan bukan ODGJ. Ya, mudah-mudahan bukan ODGJ ya. Uh, karena nggak mungkin OGDJ bisa nusus sampai begitu kemudian kabur. Nggak mungkin. Kita mau cek apa motifnya. Apa motifnya orang ini. ya Yang jelas kalau ada jam begini, ini penayurawan terus bersatu. Ya. Jika penayurawan TNI yang masih solid saja, yang masih memiliki komunitas saja, diserang gara-gara mungkin kritik, eh kritis eh, dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak pernah menjadi TNI yang mentalnya tidak terlalu bagus? Nah ini susah. Apakah memang ini ada sengaja pembungkaman? Kita belum tahu kawan. Kita tunggu saja motifnya apa. Dan mudah-mudahan kembali lagi segera ini ketangkap ini Yo, orang ini kawan. Demikian tetap semangat. Jaga Persatuan Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka NKRI Harga Mati.